Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dungu di Investari SPD Infosentang Madrasah Yang kemas dalam MTSN 7 Lusungnya Selatan Ikuti putarnya Madrasah Negeri 7 Lusungnya Selatan Menggelar wisata literasi Sebagai upaya alternatif Yang produktif Berkualitas Sekaligus menyenangkan Untuk meningkatkan Mutu perpustakaan Madrasah Wisata literasi tersebut dilaksanakan secara umum di ruang laboratorium komputer Mandua Kota Benyermasin. Dalam konjuan tersebut, MTSN 7 lulusan Selakan yang diwakili oleh Kepala Perpustakaannya Hajah Nurhasana SAG disambut oleh perwakilan Mandua Kota Benyermasin yaitu Wakamat Bidang Kesiswaan Harbain SAG MPDI dan Kepala Perpustakaan Hajah Fathia SAG SPDI MA. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Mandua Kota Benyarmasin, Hajah Fatiha SAG SPD IMA memberikan pemaparan serta penjelasan mengenai cara pelayanan dan pengelolaan perpustakaan yang baik di madrasa. Nah, dalam melaksanakan tugas itu, kita harus mengikuti uh, jukuis yang diperlukan. Di mana kita harus uh, apa kita mendownload atau mengkopi undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan kemudian peraduan undang-undang dari, uh, dari merpuapa dinas 2015 tentang gerakan literasi sekolah. Jadi kita harus memiliki, apa? mendownload kah, atau memiliki caranya itu uh, Perka Permendiknas tadi kalau yang nomor 10 itu untuk perpustakaan mata suku dan nomor 11 itu untuk mata senarnya dan perangkat usus RI, nomor 12 tahun 2017 ribu tujuh belas itu udah disupport dulu tentang penyelenggaraan perpustakaan. Kalau kita mengikuti aturan itu semua, apa yang kita kerjakan? Karena semua tugas perpustakaan sesuai dengan yang Hj. menambahkan dalam pengelolaan perpustakaan di madrasah tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama dari kepala madrasah dan semua warga madrasah. Sementara Kepala Perpustakaan MTsN 7 Hulu Sungai Selatan, Haja Nurhasana SAG, menuturkan kegiatan wisata literasi selain ke perpustakaan mendua Kota Banjarmasin juga ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan kualitas pelayanan serta pengelolaan perpustakaan di MTsN 7 Hulu Selatan. Dengan digelarnya wisata literasi ini, kami bisa memperoleh informasi dan pengalaman yang nyata yang bisa diadopsi untuk pengembangan kualitas pelayanan serta pengelolaan perpustakaan di MTSN 70 Sungai Selatan. Hajar Nur Hasanah berharap setelah melakukan wisata literasi tersebut dapat mengimplementasikan ilmu dan pengalaman yang didapat agar perpustakaan madrasah memiliki output intensitas literasi yang tinggi nantinya. Semoga dengan kegiatan ini, Pengelolaan perpustakaan semakin baik, dan warga madrasah semakin meningkat minat bacanya. Sampai jumpa, di 7, selesai -selesai SPI, dan tak usah jujur. Saya, sahabat Muslim, saya ingin beristirahat supaya buruk, sahabat Ikram, dan kampung melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.